Halo Ma bro, ketemu lagi di channelnya Simoni. Gua ucapin makasih banyak sebelumnya untuk teman-teman yang selalu mendukung channel gue si lovers tanah air yang udah subscribe, yang udah kasih loncengnya, yang udah kasih jempolnya juga. Sedikit informasi aja buat teman-teman yang masih ragu untuk main bareng sama gue di server ini. Ada beberapa starter pack yang memang kalian akan suka dan cukup senang ya untuk di awalan main. Selain dari item mall yang digratiskan, ada Jayus, ada skill riset kemudian ada kostum yang boleh kalian pilih antara warna hijau ataupun merah dan untuk beberapa hal yang gak kalah pentingnya adalah dari autohan yang memang di sini disediakannya secara terbatas mungkin maksud tujuannya biar nggak spam oleh teman-teman yang doyan banget afk ataupun menggunakan tuyul tuyul yang selalu bertebaran di setiap server manapun. Ini adalah teleskop, gua informasikan sedikit saja bocorannya mengenai teleskop itu untuk menambah jarak range kalau kalian menggunakan autohan yang tanpa paket ya. Jadi ini kalian harus lengkapi kalau memang ingin daya jelajah ataupun range dari autohan kalian lebih jauh jaraknya. Boleh kalian pilih antara GX110 ataupun GX2 yang 20-annya. Oke, okay, untuk uh, selanjutnya kalian untuk di awalan pasti butuh dong informasi mungkin kalian lupa lagi untuk naikin levelnya di awal nggak perlu farming sampai level 10 Kalian coba cukup berangkat aja di kuil Adel yang memang questnya cukup diperlukan untuk mengawal kalian nanti di episode pertama Jadi gua rekomendasiin kalian kerjakan dulu aja di awal untuk mengambil 8 buku di kuil Adel jangan sampai kelewat ya Walaupun di server privat Plus ini mudah banget karena quest yang belum dikerjakan tandanya merah dan sedangkan yang sudah selesai warnanya kuning. Jadi nggak akan terlalu bingung, Bro. Gua hanya mengingatkan saja, yang jelas sih kita akan seru-seruan di hari-hari selanjutnya dengan saya dan kawan-kawan yang memang ada di discord ya, Live for Gaming. Untuk saat ini kalian akan mendapatkan informasi yang cukup menarik dari kawan-kawan yang sudah bermain duluan ya. Untuk bentuk levelingnya nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah juga dan untuk dropannya cukup menarik mah bro. Yang jelas kalian maksimalin aja dulu untuk masalah levelingnya dan kerjakan quest-quest utama yang memang harus e, dikerjakan biar kalian nggak lupa. Nah jika kalian udah level 10 kalian nggak perlu repot lagi setelah menyelesaikan anak cookies yang kedua kalinya kalian langsung tanya lagi dia biar lu langsung naik level 10. Dari level 10 kalian mungkin nggak akan terlalu OP dalam masalah damage mengenai skill yang pertamanya Tapi kita akan bahas, gue akan bahas untuk Crapman ini sendiri seperti apa Karena agak sedikit berbeda dengan Crapman Crapman di server lainnya Ini mungkin untuk skill saat ini dengan SP nya yang nggak terlalu banyak dikeluarkan oleh rebalance nya saat ini Jadi kalian harus benar bener untuk setting ya jadi Uh, manfaatkan aja item all yang digratiskan untuk jamu-jamuan bro jadi jamuan jamuannya ini lu digratisin pakai aja semua untuk naikin str DEX, uh, tingkat tindaran ataupun DEF nya boleh lu manfaatkan gunakanlah seperlunya dan langsung lu mampir aja di kuil adil ketemu si jokik boxer kalian gak usah jauh-jauh lagi lari untuk farming nya di level awal maksud tujuannya biar kalian gak keluar cegel untuk naik kereta maul bro Kalian boleh gunakan eh, ataupun ambil dulu ya sebenarnya dari cash item banknya buat teman-teman yang baru. Jangan sampai lupa kalian harus tarik dulu item yang dibelanjakan ataupun yang diambil eh, untuk digunakan di cash claim. kalian boleh ajar aja yang paling lemah sesuai level kalian tapi ini pun harusnya udah kuat oh iya gua lupa untuk pakai makanan petnya ini makanan pet, ini pet itu sebenarnya bukan makanan pet dia biar puasa dalam lapar lapar ya bro takutnya petnya mati nah ini eh, kesulitan kesulitannya kerapman mungkin memang mengenai damage gak terlalu kuat dan akurasinya yang cukup rendah ini kebukti udah gua coba kerasa banget akurasi itu sangat penting Tapi gua nggak mau ngisi karena Craftman itu setiap naik level pasti nambah akurasi Dan di sini pun agak sedikit berbeda Mungkin kalian akan melihat beberapa hit aja ke monster walaupun monsternya belum mati Itu tetap kita langsung XP nya masuk Sekali hit kena damage ataupun kalian menghasilkan damage dari monster itu langsung masuk XP jadi kalian gak akan khawatir kalau disampahin orang ya bro ya uh, Kalian boleh bermain di kuil ade untuk crabman kalian yang memang wajib dimiliki oleh semua player Itu sampai level 20 Kenapa? Karena posisinya kalian baru bisa untuk maksimalin skill cooking Yang memang bisa bikin potion dari sampah-sampah yang uh, kalian dapatkan di semua monster untuk masalah bocorannya kalau kalian boleh cek aja eh, mengenai pembuatan potion yang ada di discordnya live for gaming simony channel cek di deskripsi aja kalian boleh join dan silahkan cari roomnya informasi skill. itu udah cukup lengkap di situ untuk mengenai bahan-bahan potion nah selebihnya kita akan, menyat, eh, kita akan setting untuk mengenai skill yang paling penting ini jadi, memang kalian harus sedikit bersabar untuk levelingnya, seorang craven memang di disini nggak terlalu mudah juga. Jadi kalian harus pinter-pinter cari party dan setting statusnya dengan tepat ya, bro. Untuk mengenai skillnya juga ini yang gue informasikan ke kalian, semoga bermanfaat ya. Gua ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang ngedukung dan support selalu di setiap gua main di server manapun. Semoga servernya bisa awet dan cukup menyenangkan kita progres bareng-bareng Masih dikawal kurang lebih 480 orang 400 orang lah anggap ya Semoga mereka bisa betah dan bertambah lagi teman-teman kita yang mau join Itu aja kalian boleh praktekan sendiri untuk mengenai masalah skill pickingnya Itu udah biasa banget dan kalian tinggal tanya aja langsung japri ke gue Ataupun teman-teman gue yang sering keuntungan di roomnya server Horus di level ini oke okay, gua pamit makasih banyak dadah bye bye mabros semoga have fun enjoy dan tetap semangat